Hai teman-teman, kali ini kita mau tebak warna Bustayu Yuk yang mau ikut tebak warna Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dulu ya teman-teman Agar saya tambah semangat lagi untuk mengupload video selanjutnya Wah, Bustayu ini warna apa ya teman-teman? Pasti kalian penasaran warnanya apa? Coba kalian tebak Yang benar nanti dikasih hadiah sama mamanya Yeay Wah yeay warna biru teman teman oke okay, kita langsung ke selanjutnya teman teman oke okay, selanjutnya warna apa ya oh warnanya tahu teman teman pasti ada yang udah hafal warnanya teman teman langsung aja ini warna apa ya teman teman Kuning, yeay bisnya warna kuning pistayunya warna kuning teman teman wah keren hehehe seru ya lagi yuk tebak warna pis tayo. kalau bis ini warna apa ya warna apa yuk bisa kalian tebak ya bis ini warna apa ya kok sama kayak daun hmm yeay warna hijau yeay hebat kalian bisa menempat warna wah kalau yang terakhir ini warna apa ya wah warna apa ya ini ya pasti kalian pernah megang warna ini pernah gambar warna ini pernah menggunakan warna ini wah warna apa ya Wah, warna merah Ternyata bisnya warna merah Yeay, keren teman-teman Wah, keren